nah tadi kan berbicara buku nih mas Mas Yoris kan nulis buku juga nih banyak betul. di toko buku bisa didapatkan dengan mudah nah aku juga beli nih di toko buku judulnya generasi langgas ya mas Yoris. Hmm. nah mungkin beberapa teman-teman yang nonton di di video ini sekarang kebanyakan anak muda nih betul nah di generasi langgas itu kan Mas Yoris membahas tentang generasi milenials hmm. nah menurut Mas Yoris tuh apa sih mas hambatan yang ada di generasi milenials untuk mereka bisa berkembang. Dan kalau ada hambatan, kira-kira sebenarnya apa sih kesempatan dan apa yang harus dilakukan buat generasi milenials agar mereka itu bisa lebih mudah berkembang, Mas? Masalah utamanya buat kalian, <tuk> <guluh> generasi milenials, ya kan, adalah terlalu banyak kesempatan. Jadi karena internet, ya, internet, ya kan maksudnya. Dan kalau dulu uh, saya, selalu bilang saya beruntung, saya generasi X dulu tuh saya cuma peer pressure, yeah. saya ke pressure sama teman-teman saya aja dan saya sih yang paling banyak ke pressure mereka ya gila udah di high, gila udah di hard pro mm -hmm. <laughs> tapi ya lah <laughs> itu kan cuma seputar teman-teman doang kalau sekarang nih saya ketemu sama anak milenial iya mas saya lihat di internet ya saya lihat di sosial media teman saya yang itu udah bikin startup yang ini ada ada satu anaknya, dia lagi ke program super cepat di sebuah perusahaan hmm. tapi untuk dia akan mencetak sejarah kalau dia sukses nanti uh, menjadi the youngest, uh, apa namanya director in that company tapi hmm. sekarang tuh lagi di ditaruh dulu di daerah ditaruh dulu di mana nah dia kan compare di instagram segala macam gue hmm. ng ngadepin karya apa uh, kayak gini sementara temennya udah keren keren kerjanya nah itu hmm. yang sure. uh, apa namanya kadang-kadang menjadi masalah juga, walaupun itu juga bisa menjadi peluang buat kalian semua kan tapi ya, kadang-kadang jadinya banyak yang bilang uh, milenials itu kayak nggak sabaran, kayak dia baru 2 tahun di musik, udah pindah ke film hmm. dia baru tiga tahun di satu industri, udah pindah ke hmm. tapi nggak bisa disalahkan, karena zaman sekarang kesempatan itu banyak sekali hmm. justru buat saya selalu bilang sama milenials adalah bagaimana mereka melakukan smart choices dari decision demi decision yang mereka bikin Dan kesempatan-kesempatan yang datang gitu ya. dan kalau dulu kan Gen X itu orang tuanya suka bilang jangan malah rezeki Di buku saya yang one-on-one creative note, saya malah bilang ya to itu. Kalau no. itu peluang, tapi e, kita punya banyak sekali peluang daripada kita ambil semua tapi jelek Mendingan kita ngambil tiga atau ngambil dua yang benar-benar bagus sehingga nanti hasilnya akan jauh lebih lupa fokus jadi, gitu ya iya, karena maksudnya, setiap ya, saya sih di buku Lunar Selepas kan ngasih lihat dari ya? contoh-contoh teman-teman millenial yang udah sukses itu rata-rata berproses gitu. jadi bukan yang instan, makanya saya bilang generasi langgas ini generasi cepat mm. bukan instan karena kalau instan itu terkesan tuh dia tanpa persiapan kalau si generasi cepat itu ya karena era digital ya semuanya bisa sangat cepat iya mm. kan dulu mungkin saya ke kantor sehari bikin tiga proposal udah keren gitu loh. Kalau zaman sekarang mungkin anak buah saya sehari saya bisa suruh bikin proposal lima gitu atau enam kan. Dan saya gak usah ke kantor dia tinggal kirim saya bisa cek dari tempat tidur gitu kan. Terus, Enak. Saya approve dia kirim gitu loh. Yang yang penting semua tuh pasti saya approve di omg ini. Hmm. Tapi sayangnya nya jarang tidaknya masih riset, enak banget nih mas, karena udah proses, itu udah proses sekarang udah jago main sepedanya. Nah, ibaratnya kalau di dunia kreatif tuh saya sekarang kayak naik sepeda lepas tangan, kan <tasih> ya, ya, ya, ya. saya melihat bunga aja itu ada ya kepikiran apa. Lagi ngasih seminar ada yang krikil krikil putih di bawah tuh ada kepikiran lagi. Nah tiga masalahnya tadi kan kita harus memilih apa yang kita mau percaya, fokus masalah. di situ ya, dan fokus di situ. Iya iya.